oke okay guys sini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian yaitu 10 tahun apa yang kita dapat dari Malaysia so ini daripada channel vlog bebas dan ini video ini udah agak lama ya jadi 2020 ya Juni 2020 dan sekarang juga masuk Juni ya teman-teman jadi langsung saja kita play videonya let's go halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel okay. saya ya semoga teman-teman semua senantiasa sehat amin. selalu dimudahkan segala urusannya ya amin oke okay, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba apa ya mereview Aha. sebuah rumah ya hmm. ini adalah rumah rekan saya oh, waktu kerja di Malaysia okay. ya so jadi kita akan bincang-bincang sebentar dengan teman saya hmm. itu ya oke okay, di sini 10 tahun kerja rumah di Malaysia rumah ini adalah rumah teras ya wow, dua tingkat keren. modelnya minimalis yang depan ya So, kita cantik akan lihat guys, rumahnya, nanti. ya. Nanti kita tanya berapa tahun di uh, bekerja di Malaysia okay. ya. cantik rumahnya guys, keren banget ini. Assalamualaikum bosku. Nah ini orangnya ya. Masya Allah. Orang ini. Oke saya mau minta izin nih meribu rumahnya ya. Eh, cantik guys. Jadi ini model ruang tamunya malis, ya teman-teman semua. -teman ya. Ini modal ruang tamunya. Kita masuk sini. Sini ada teras sedikit. Ini lantai dua ya. Oke. Okay. Wah ini ada bakun untuk mandi. Anak-anak. Ini untuk mandi anaknya ya. Tapi lantai agak bahaya ini. sih. Nah, gak ada pagar gitu. Ini teras ini ada teras itu ada tangki air. Oke. Okay. Tangki airnya di situ. Oke. Okay. Wah cantik. Yang guys. ini ini ruang keluarga ya ini ruang keluarga cantik banget ya ini ada berapa kamar bosku Oh ada tiga kamar, kamar. ini kamar, kamar utama ya uh -huh. ini ada lagi satu kamar ini meja inti untuk uh -huh. dapur ya ini untuk dapur teman-teman semua kemas Bus cari masikan ya terang ganteng ini Oh, ramanya. ada pisang siapa yang suka makan pisang ada pisang teman-teman Oh. Ini okay, adalah meja. dapur. Oh, mau Oke, okay. nyimpan barang-barang kemas ya. Oke. Oke. Okay. Okay. Konsepnya bagus rumahnya ini. Di sini ada tertata, uh, apa ya? Lemari apa ya? Kan? TV. TV-nya TV TV sudah rusak. <laughs> ini sudah rusak. Masih dikasih betul. Oke. Okay. So, yang ini ruang ruang gajah. Wow ini untuk ruang santai lah. Yang okay. ini ruang santai ada komputer kan, TV, TV ada sound-nya. Ah. Okay. Okay, hmm. Ini lumayan kok namanya ya. Oke. Oke, strip ini teman-teman ya. Dan model plafonnya, model plafon apa lagi ini? Uh, cantik ya. Teh. lampunya sampai nih. Guys, cantik, cantik, cantik, cantik. cantik guys. Empat. <laughs> model mobilnya cantik. Oh my god. Ini hasil berapa tahun betul? 10 tahun ya? 10 tahun. 10, 10 tahun. tahun. Jadi wow. Abang nih di Malaysia 10 wow. tahun. Eh uh, habis satu permit ya saat permit uh, 10 ke 11 enggak bisa gak bisa anu ya. Enggak bisa. Enggak cop. So bio terus balik kampung sebab sudah 10 kali okay. cop permit ya. Jadi enggak bisa. Ya, bisa cop lagi jadi balik kampung tapi alhamdulillah sudah rumah sudah bagus Benar sih ini pengerjaannya juga bagus ada lagi apa sekarang bisnis lembu ya wow. oh diperkenalkan dulu guys, namanya lembu siapa lembu mahal guys. Masanggi, ya? nah, <laughs> nah, yang lantai keser oh lantai bawah sini teman-teman semua ini untuk yang ke lantai bawah So lantai bawah itu untuk apa ya dapur atau apa Oh, masa, masa. Masa untuk dapur, kamar mandi juga ya Oke lantai bawah tapi gelap ya semua semua. <laughs> kita turun bawah uh, Kita akan lihat saja apa yang uh, bisnisnya apa sekarang di rumah ya Setelah 10 tahun balik ke kampung Ada rumah teras dua tingkat Mantap oh. Oke, jam teman-teman kita lihat bisnisnya apa sekarang. Oke, okay. dibilang nah, bisnis lembu ya. Oke, okay, kita akan turun bawah uh, apa bisnisnya ya di, oh, di bawah sana ini. juga ini. Kita akan coba kita lalu sini ya. So, ini penampakan yang dari sebelah samping ya. Oke. Okay. Wih, gede juga ya. Kita turun ke bawah. Oh, ini pasti bisnisnya di bawah ini, guys. Oh, ada ada dua kandang di sana. Wow. Oh, oh bercocok tanam oh. juga ya, katanya. Kita apa lagi? Oh, ini ada tanam sayur, sayur juga. juga. Mantap, polybag-nya. Nah, iya betul, kampung, betul. Mau tanam apa, -apa Mau tanam apa saja bisa gratis. gitu kan. Oke, kita tengok apa bisnisnya ya. Mantap sih. Loh, kok Cik Bun ini nganu bawa Wow, ini enak banget guys suasananya gini guys. Oh ada angsa juga bebek ya. Mak Wih banyak ini. Oh ternyata bisnisnya ini teman-teman semua ada apa nah, bebek oh, ada ya. bebek, angsa-angsa. Ada bebek terus sekarang apa? Lembu ya. oke ada berapa lembunya? Sama, oh, sekarang dia guys. guys. Oh dulu ada bisnis bebek, coba bisnis bebek ya itik ya ite. tapi uh, ada masalah jadi agak wah, sekarang riba. mencoba untuk bisnis uh, lembu Rumai ya lumayan mahal lembu. juga ini ada ya ada 3 ekor satu ekor bisa 20 juta tembol. 25 limonsin tembol. wah apalagi sapi ini Oke, ada mahal. rumah teres dua tingkat sekarang ada bisnis lembu santap ini anakan satu Boleh nih tahan, ya woy, licin itu licin licin, licin sapinya licin woi woi woi dikasih ini jantan semua teman-teman semua menyenangkan sekali nih guys ini yang dihasilkan dari kerja di Malaysia bisa untuk investasi bisa juga bangun rumah gitu kan tukang bira aja kabel telur nih karena bisnis-bisnis bisnis lembu, 3 3. lembu 3. ini lumayan loh guys bisnis sapi ini itu ini modalnya tiga ekornya 30 30 juta teman-teman semua okay. teman -teman. ini mau penggemukan okay, ya berarti belinya masih kecil 3. semua ya modalnya ini mungkin yang seperti ini yang apa namanya uh, yang kita tengah belajar, kecil uh, ini tak boleh masuk lagi ke Malaysia so Uh, inilah yang kita bisa buat di kampung, betul, betul usaha bing. untuk bertahan di kampung ya. Kalau paman saya itu dia okay, beli Mas Andi, 13 uh, saya jadi 25 ini, juta, dulunya juta. Dulunya kerjanya di Malaysia Semen. itu di apa ya? Di mana itu ya? Itu 6 bulan aja udah segitu dapatnya. Oh, di kedai sayur di, di wilayah mana? Area mana? Di, kota di area Kota Tinggi. Oke, okay. ternyata uh, kerjanya di sebuah kedai sayur, teman-teman boleh tahu namanya nanti teman-teman yang dari Malaysia itu biar tahu apa di di daerah apa namanya Masuk, itu namanya Fresh Hub oh, oh di Fresh Hub pembekal, teman, -teman sayur, buah, jadi dan di wilayah perusahaan. Johor ya di wilayah Johor namanya Fresh Hub Group oke terima kasih semoga ternaknya lancar laku dan bener. lakunya dengan harga tinggi ya terima amin. kasih bertani berkebun boleh lembu tuh guys, licin guys tuh tuh soalnya basah dia oke okay, teman-teman semua uh, sekian dulu video dari saya semoga menginspirasi yeah. teman-teman yang merantau ya masti, kalau masti. sudah capek sudah penat nggak uh, mau merantau lagi bisa buka usaha apa Betul. di kampung misal seperti uh, teman saya ini Abang Andi ini ya Abang Andi ya beli lembu jangan okay. lupa untuk subscribe channel saya karena subscribe itu gratis Oke okay, guys udah selesai videonya so itulah tadi guys ya dari vlog bebas dan 10 tahun kerja di Malaysia mereka mendapatkan banyak hal dan itu kalau mereka nggak main-main sih kalau main-main mungkin habis harta mereka karena ya di setiap uh, perantauan pasti ada istilahnya yang godaan dan lain sebagainya terutama istilahnya ya bermain dan ya yeah, I don't know itu tergantung daripada kita semua daripada kawan-kawan kita juga jadi kita memang harus mempunyai kawan yang baik agar supaya mendapatkan kebaikan juga tapi kalau kawan kita tak baik maka ada juga yang terjeblos uh, ke penjara ya eh, kan karena narkoba minum minuman keras dan lain sebagainya so itu banyak sekali terjadi dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya channel saya dan juga vlog bebas Sini linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.